tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kepada Ratu Zodiak di bulan Juli tahun 2020. Jika kartu Raja Zodiak dan Ratu Zodiak sudah kita dapatkan, saatnya kita mengambil kartu support energi kepada masing-masing Raja Zodiak dan Ratu Zodiak. Pertama untuk kepada Raja Zodiak. Selanjutnya kepada Ratu Zodiak. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan raja zodiak dan ratu zodiak di bulan Juli tahun 2020. Pertama untuk kesimpulan raja zodiak, selanjutnya kepada kesimpulan ratu zodiak. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan dan kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama untuk kartu raja zodiak adalah nine of cup ataupun 9 piala secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan dengan menerima kekurangan pasangan dan dapat dikategorikan menerima semua orang di dalam kehidupannya dengan ramah tamah serta dengan cara yang welcome di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya ia menerima ataupun ia akan merespon secara positif terhadap masukan-masukan yang diberikan kepadanya ataupun terhadap kritikan yang diberikan kepadanya untuk memperbaiki kesalahannya dan disitulah dianggap bahwasanya kartu ini menandakan seseorang itu adalah Sang Sangra Jodiak di bulan Juli tahun 2020. Jadi di sini bisa kita gambarkan bahwasanya seseorang yang mampu menerima kekurangan dari orang lain dan seseorang yang mampu menerima masukan serta merespon positif kritikan orang lain kepada dirinya sehingga membuat dia bahagia namun tidak dendam di sinilah kategori raja zodiak bisa diberikan kepada zodiak yang pertama jadi di sini juga bisa digambarkan bahwasanya sang raja zodiak adalah seseorang yang bersifat pemimpin seseorang yang berwibawa dan seseorang yang bijaksana dan di sini juga raja zodiak itu adalah sebagai seseorang yang bisa dijadikan seorang pemimpin, ataupun seseorang yang memimpin suatu daerah, ataupun suatu lingkungan. Jadi, di sini juga kelihatan bahwasanya Raja Jodiak tidak akan sembarangan mengambil keputusan untuk memvonis kesalahan orang lain. Dan disinilah julukan sebagai seorang Raja Jodiak mampu diberikan kepadanya dan patut diberikan kepada dirinya. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah. Kenaik of Cup Secara umumnya, Kenaik of Cup itu adalah seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun Jadi di sini kelihatan seorang Raza zodiak mampu menerima kekurangan pasangan untuk mendapatkan kategori bahagia dan kemudian, Raza Zodiak mampu menerima kekurangan orang lain dan welcome kepada orang lain untuk memasuki kehidupannya dan berteman dengan dirinya serta berinteraksi dengan dirinya. Di sini juga, seorang Raza Zodiak adalah seseorang yang bijaksana dan patut dijadikan seorang pemimpin, ataupun pantas mendapatkan seseorang yang sangat dihargai dan seseorang yang dihormati di dalam suatu lingkungan tertentu. Dan di sini, ia mendapatkan dukungan dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah orang lingkungan sekitarnya dan di sini naik of cup itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun itu merupakan pemuda ataupun pemudi yang berada di lingkungan sekitarnya sehingga dia sangatlah dihargai dan bisa dikategorikan seseorang yang berziwa besar ataupun yang bijaksana dan di dalam hal ini bisa dikategorikan dia adalah seorang raja jodhia dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The High Priestess. Secara umumnya, The High Priest disitu diartikan seseorang yang mampu melakukan sesuatu, seseorang yang mahir memimpin sesuatu, seseorang yang mahir di dalam intelektual, seseorang yang bijaksana, seseorang yang mahir dalam kategori spiritual. Dan di sini, The High Priestess menggambarkan Sang Raja Sudiak adalah seseorang yang bijaksana dan mampu memimpin suatu golongan ataupun bisa dikategorikan seseorang ini tidak akan memvonis kesalahan orang lain tanpa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri di sini juga kelihatan bahwasannya sang Raja Jodiak adalah seseorang yang bijaksana yang didukung penuh oleh pemuda pemudi yang usianya tidak lebih dari 30 tahun di lingkungan sekitarnya ataupun dapat dikategorikan bahwasanya seorang Raja Jodiak adalah seseorang yang mampu dijadikan seorang pemimpin dan The High British di sini menggambarkan seorang Raza Zodiak adalah seseorang yang berwibawa dan mampu memimpin suatu lingkungan dan seseorang Raza Zodiak juga bisa dikategorikan orang yang mahir di dalam suatu pemikiran dan di dalam suatu ahli untuk memecahkan suatu masalah di dalam lingkungan sekitarnya. Dan untuk Raza Zodiak di bulan Juli tahun 2020 itu jatuh kepada zodiak Libra yang diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober selanjutnya kita akan ke kartu Ratu zodiak dan kartunya adalah four of Pentacle ataupun empat poin secara umum four of Pentacle itu diartikan keseimbangan zona nyaman zona memiliki zona menggenggam dan seseorang yang mampu mengkontrol serta melihat keadaan dan mampu melihat situasi yang sangat penuh emosional, dan ia mampu untuk mengatasinya serta mendamaikannya. Jadi, di sini kelihatan bahwa, seorang Ratu Zodiak itu dikategorikan berdasarkan ia mampu meredam suatu keributan, ataupun mampu menahan amarah, serta mampu mengarahkan seseorang untuk menahan emosi dan tidak bertindak semena-mena. Dan di sini juga, seorang Ratu Zodiak mampu mengarahkan seseorang untuk mendapatkan pemasukan sampingan ataupun pemasukan secara intinya itu ditandakan dengan satu koin di genggaman dan satu koin berada di kepala. Di sini menandakan bahwasanya seorang ratu zodiak akan memberikan jalan kepada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan penghasilan tetap ataupun penghasilan sampingan. Di sini juga seorang ratu zodiak mampu memberikan ide ide terbaiknya kepada orang lain untuk mendapatkan penghasilan yang menunjang keuangan seseorang tersebut di bulan Juli tahun 2020. Dan di sini juga kelihatan bahwasannya seorang ratu zulie adalah seseorang yang didengarkan orang lain, yang dihormati orang lain, yang dihargai orang lain, dan bisa dikategorikan seseorang yang menampung setiap cerita kesusahan orang lain. Dan di sini ia akan memberikan solusinya dan ia akan merespon secara positif. Dan di dalam hal ini, seseorang tersebut bisa dikategorikan ataupun layak mendapatkan kategori Ratu Zodiak di bulan Juli tahun. 2020. Dan untuk support energi yang didapatkannya adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini kategori Ratu Zodiak ia dapatkan berdasarkan ia mampu mengontrol keadaan ia mampu mengarahkan orang lain dan ia mampu membantu serta memberikan masukan kepada orang lain untuk mendapatkan penghasilan inti ataupun penghasilan sampingan ide-ide terbaiknya akan ia keluarkan dan ia berikan kepada orang lain sehingga orang lain akan merasakan manfaat dari ide-idenya tersebut dan disinilah seseorang tersebut bisa dikategorikan seorang ratu zodiak yang dilimpun oleh seseorang wanita yang sudah dewasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah Seseorang yang berada di lingkungan sekitarnya, namun di sini "queen of one" itu diartikan orang-orang ataupun wanita di sekitarnya, serta orang yang dekat dengan dirinya ataupun bisa dikategorikan orang-orang yang bercerita kesusahan kepada dirinya, dan ia akan memberikan solusinya serta merespon secara positif. Dan disinilah seorang ratu zodiak memberikan kesenangan ataupun kebanggaan tersendiri kepada seorang wanita tersebut yang disimpulkan dengan "queen of one". Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hermit Secara umum, The Hermit itu diartikan mencari ketenangan diri, memberi ketenangan kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, memberikan pencahayaan kepada orang lain, memberikan petunjuk kepada orang lain, serta memberikan sesuatu yang sangat berarti di dalam hidup orang lain. Jadi di sini bisa digambarkan seorang Ratu zodiak itu dipilih berdasarkan ia mampu mengontrol keberadaan, ia mampu mengatasi situasi dan kondisi yang sangat memanas sehingga menjadi meredam, dan di sini juga ia mampu memberikan solusi kepada orang lain yang sangat berguna untuk menunjang keuangan seseorang tersebut, dan di sini ia didukung penuh oleh sekelompok wanita ataupun sekelompok Orang yang berada di sekitarnya dan mendukung secara penuh itu dikarenakan ia memberikan ide dan membantu seseorang tersebut keluar dari dalam kesulitan. Dan The Hermit di sini menandakan seorang Ratu Zodiak memberikan pengarahan kepada orang lain dan mampu memberikan solusi kepada orang lain, dan itu akan membuahkan hasil yang terbaik di dalam kehidupan seseorang tersebut. Dan untuk Ratu Zodiak, itu jatuh kepada seseorang yang berzodiak. Taurus yang diangka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Jadi bisa di sini kita simpulkan bahwasanya seorang raja zodiak di bulan Juli tahun 2020 itu adalah seseorang pria yang berzodiak Libra dan ratu zodiak itu seseorang yang berzodiak Taurus. Dan di sini mereka berdua mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang di sekitarnya ataupun sekelompok orang di lingkungan sekitarnya.